Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Tangan mereka telah dikotori oleh darah rakyat. mimpin sejati telah kembali kepadaku. aku hidup dalam bayangan Alu-baru. Alu-baru. Adalah sahabatku sekali. Air mata adalah Nathan memberikut pelajaran yang berharga tangan mereka telah teori oleh darah Pemimpin sejati telah kembali ke padang gurun. Semua saudaraku telah mati. Aku hidup dalam bayangan. pengkhianatan memiliki terlalu banyak wajah Your team air mata adalah lambang kelemahan A You Your team destroyed a turret! Your team destroyed a turret! Your ally has been slain! Enemy has been slain! pengkhianatan memberikan your team turret pemimpin sejati telah kembali ke padang gurun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 memiliki terlalu banyak wajah Monster. Launch, attack! Monster.